Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Vidia Kitchen Di video kali ini aku pengen share menu sederhana ya teman-teman Ini aku masak sayur bening katu Kemudian sambal terasi, tempe goreng, ikan goreng Ini cocok banget untuk menu makan siang Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai aku mau marinasi untuk ikannya teman-teman ya, ini udah aku cuci bersih kemudian insangnya aku buang tapi aku lupa teman-teman ini nama ikannya apa maaf banget kemudian juga ada tempe udah aku potong tipis-tipis kemudian aku sayat-sayat biar nanti bumbunya meresap ya bumbu tempe dan ikan ini sama ya teman-teman aku pakai buang putih, ketumbar kemudian garam kaldu, bubuk kunyit bubuk ini kita haluskan kemudian aku tambahkan air untuk bumbunya kemudian yang pertama kita bumbui untuk tempenya dulu ini kita marinasi tempenya kita biarkan dulu sampai bumbunya sedikit meresap ya teman-teman ini kita sisihkan dulu kemudian untuk sisa bumbu untuk bumbu, kita pakai untuk memumbui ikan biar hemat biar simple gitu ya teman-teman buat teman-teman yang tahu ini namanya ikan apa silahkan komen aku lupa nanya sama penjualnya tadi Sisihkan dulu untuk ikan, lanjut kita bikin sayur bening katunya Ini aku pakai daun katu yang masih muda Kemudian oyong, aku pakai jagung, ini udah aku sisir Kemudian untuk bumbunya bawang merah, bawang putih sama daun salam Ini ada gula, MSG, sama garam Untuk bikin sayur beningnya kita didihkan air terlebih dahulu Kemudian bawang putih dan bawang merah Ini kita rajang tipis ini untuk bumbunya ya, teman-teman. Nah, kalau airnya udah mendidih, langsung kita masukkan jagung untuk yang pertama. Biarkan sedikit empuk, kemudian kita tambahkan bumbu, bawang merah, bawang putih, daun salam kita masukkan oyong ini jagungnya udah mateng ya teman-teman baru kita masukkan oyong kemudian kita masukkan daun katul yang udah kita cuci bersih kita aduk-aduk pastikan semuanya mateng ya teman-teman jangan lupa kita tambahin untuk bumbunya ada garam gula pasir MSG aduk rata kembali oh ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe ya teman-teman karena insya Allah aku akan share masakan sehari-hari yang simple dan mudah untuk kalian ikuti ini sayur beningnya tadi udah aku incipi ya teman-teman kemudian udah pas ini bisa aku sajikan Lanjut kita mau goreng untuk tempe dan ikannya Kalau kami nih orang Jawa suka banget makan tempe goreng Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang suka sama tempe goreng? lanjut masih pakai minyak yang sama aku mau langsung goreng ikannya teman-teman ini cuman dua ikannya kan hanya untuk makan siang terakhir kita mau bikin sambal terasi ini resepnya udah aku tulis di kolom deskripsi teman-teman bisa cek ya pertama untuk bawang merah dan bawang putih ini aku mau potong-potong ini mau digoreng biar cepat matang kemudian untuk tomat aku potong kemudian untuk pangkalnya ini aku buang ya teman-teman cabai keritingnya kita potong seperti ini aja untuk cabai rawitnya cukup aku sehat-sehat seperti ini teman-teman biar nanti nggak meledak pas kita goreng ya langsung kita masak untuk minyak gorengnya aku tetap pakai minyak bekas tadi ya teman-teman kemudian ini masukkan bawang merah, bawang putih, tomat ini kita masak sampai benar-benar matang kemudian jangan lupa terasinya ini satu buah terasi, ini yang bikin mantap terakhir cabai rawit, cabai keriting kita goreng sebentar Kemudian untuk sambalnya Siap untuk kita haluskan Jangan lupa tambahkan Garam, gula, MSG. Kita haluskan ya teman-teman Ini bisa Disesuaikan dengan selera teman-teman Ada yang suka halus Ada yang suka kasar Jangan lupa Kita icip-icip dulu Untuk sambalnya Sesuaikan dengan selera teman-teman Alhamdulillah menu sederhana kita udah selesai Ini seger banget untuk sayur bening katunya Sambal terasi ini yang menggugah selera ya teman-teman Kemudian ada tempe goreng, ikan goreng Menu sederhana tapi alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton videoku sampai selesai Jangan lupa teman-teman juga tonton videoku yang lainnya Terima kasih